Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pedia Safidin. Oke teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman-teman, jadwalnya kali ini Pedia Safidin akan membagikan uh, video yaitu uh, kebetulan teman kami ada mencari uh, cacing air, ya. Nah, kalian perlu ketahui bagaimana prosesnya uh, untuk penangkapan cacing air bagi kamu yang baru gabung silahkan subscribe like comment and share dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu update dari video-video kami Yuk kita lanjut teman teman uh, alat penangkap cacing airnya seperti ini ya ini ya alat penangkapnya ini terbuat dari rotan ya? Kalau sekilas dilihat ini seperti tanda panah, tetapi ini melingkar ya. Kalau dari depan seperti ini, nah. ya bentuk lingkaran, ya. Seperti itu, ya bentuknya di depannya itu, ada kepalanya, ya. Jadi bagian kepala, kemudian eh, makin ke belakang ini makin membesar. Nih, ya. Ini pangkalnya. Nah. Nah, alat ini yang digunakan untuk menangkap cacing air. Ya, kembali lagi, kami sampaikan bahwa pada video sebelumnya, kami juga pernah memperlihatkan bagaimana model lubang cacing air ya, atau kita kenal dengan kuak-kuak seperti ini ya. Nih, nih, bagaimana ciri-cirinya ini? Pada sisinya ini ada bekas kumpa uh, air yang mengering seperti ini. Ini ciri-cirinya. Nah, yang ini ini adalah lobang ya uh, untuk mereka melakukan ekstrasi atau buang kotoran. Ini ini kotorannya ya. Nah Pak, ini pada bagian mulut ini ya. Ini pada bagian pantat. Jadi yang keluarnya ke atas pantatnya lalu mengeluarkan kotoran ini. Ya. Sementara ini dia menggunakan kotoran itu ada pergerakan dari pasir, ya. Ada pergerakannya. Ini bagian matanya atau lubang bagian mulut, ya. Jadi ketika e, alat penangkapnya dimasukkan, jadi yang terkena adalah bagian anterior atau bagian mulut, ya. Bagaimana prosesnya? Kebetulan teman kami ini sedang mencari kuat-kuat. Nah. Ini ya proses penggaliannya. Kalian lubangnya ini teman-teman cukup menantang karena pasirnya cukup keras. Kalau hanya menggunakan tangan kadang jari-jari eh, kita mengalami lecet ya, karena di bagian bawah ini tidak semuanya pasir, kadang ada batunya ya. Jadi ini angler Roninya ini menggunakan tempurung, tempurung kelapa. Yang digunakan untuk mempermudah ya. Penggalian ya. ya, ini dia, teman-teman. Alhamdulillah, dapat ya. Memang tidak sembarangan untuk menangkap cacing ini, ya. Ketika ditusuk, kita harus deteksi dulu ini kena atau tidak. Kalau tidak kena, kan sia-sia menggali lubangnya, ya. Caranya kita goyang goyang tarik kalau ada dia menekan ke bawah kita putar dia kembali rotanya mutar ya nah, berarti uh, cacingnya ada nah, seperti ini ya ada, lagi. Nah, ada. oh ya ada teman teman ya ada lagi ini cacingnya ya. jadi kalau sudah kita pengalaman tahu kena atau tidaknya ya dengan cara itu di tes kita putar-putar kalau dia e, rotanya tidak mau terputar langsung kembali kemungkinan memang cacingnya ada. Ya, ketika mau ditarik model ada yang nyangkut. Nah, seperti itu nah, ya. Nah, proses pelepasannya dari alat penangkapnya. Jadi yang masuknya adalah pada bagian mulut. Teman-teman ya. Nah. Nah. Oke. Okay. Malam sampai pasu-pasunya di kawasan. Ada? Oh, ya sudah. Tuh iya, ada lagi teman-teman. Ya, proses penggalian dimulai. Jadi butuh keterampilan khusus. Nah, Nah, kita kita potong cepat ini kita potong langsung ya ya langsung potong ini cara membersihkan pasirnya ya langsung didorong ya ya itu termasuk lambat ya cara menghilangkan isinya seperti itu dipotong, ini, dipotong ini ya baru kita dorong itu cara menghasilkan mengeluarkan isi Ay. perutnya putus dia putus Aku belum Oke, okay, sekali lagi bagi kamu yang baru bergabung Jangan lupa subscribe, oh, sudah, sudah. like dan komen Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar selalu update dari video-video kami ya. Mudah-mudahan tutorial ini Cara menangkap cacing air atau dikenal dengan kua, -kua Bisa bermanfaat terutama bagi kalian yang hobi mancing Atau pekerjaannya sebagai nelayan Sekian